Minimal. Namun, apabila Anda menolak tantangan ini, maka Anda wajib untuk menyumbang dana minimal 500 ribu rupiah. Saya akan menyumbang agar dapat membantu renovasi sekolah yang membutuhkan. Nih, sumbangan saya untuk renovasi sekolah. Musik ini namanya dosa jariah. Jariah artinya mengalir. Ainon jariah, mata air yang terus mengalir. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina, zina mata. Zina selera Zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu Masya Allah Makanya artis-artis itu kalau bertobat Oh ngeri sekali Tak seimbang antara sodakoh zakat haji Dengan dosa yang mengalir Banyak sekali Na'azubillah